Selamat pagi, kawan-kawan. Motor saya lagi di mana? Nih, lihat! Jadi, kita ada di Bukit Pentulu Indah, Kebumen. Jawa Tengah. di sebelah sana di belakang saya itu backlight sih, cuma kelihatan nggak. Dia ujungnya merapi sama merbabu. Kalau sebelah sini, di ujung sana itu kalau kelihatan itu selamat. Nah, di sebelah sini. Ketutupan awan itu Sindoro Sumbing. pokoknya oh, eh. ini lumayan lah, lumayan nato bed uh, Cuman rp ribu rupiah tiketnya. Parkir mobil 5000 ribu. Kalau ngekem di sini, kalau ngekem itu uh, nginep parkir nginepnya itu Rp20.000 Masuk tetap Rp5.000 nah, Belakangnya Keren Kokil Subhanallah